Pasti kalian sudah mengenal produk Apple. Produk raksasa yang menguasai pasar teknologi. Produk Apple selalu berjaya setiap kali diluncurkan. Sebut saja iPhone, iPad, Macbook, iPod, iMac, dan lain-lain. Setiap peluncuran iPhone baru ke pasaran, pasti antrian selalu terjadi. Bahkan ada yang rela datang dini hari di depan toko demi membeli iPhone keluaran terbaru. Dan sosok jenius dibalik semua itu adalah Steve Jobs. Sang penemu Apple Steve adalah anak angkat dari seorang pengacara dan ibu rumah tangga yang tak lulus kuliah. Waktu itu, ibu kandungnya menelpon orang tua angkatnya. Ibu kandungnya berkata, "Aku memiliki anak laki-laki di sini. Maukah kalian mengadopsinya?" Hingga akhirnya dia diadopsi oleh keluarga angkatnya. Cerita suksesnya dimulai ketika dia memutuskan untuk drop out dari kampusnya saat memulai kuliah. Dia kesulitan membayar biaya perkuliahannya. Seluruh uang tabungan keluarganya dihabiskan untuk itu. Dia juga sembari bekerja untuk menambah penghasilan. Setelah enam bulan merasakan bangku kuliah, dia merasa tidak menemukan manfaat dari kuliahnya, hingga dia memutuskan untuk drop out. Tapi, selama 18 bulan dia tidak benar-benar keluar dari kampusnya. Dia tetap masuk belajar, tapi hanya di pelajaran yang dia minati. Dia tidak punya kamar di asrama karena dia bukan mahasiswa. Jadi dia menumpang tidur di lantai kamar teman asramanya. Aku selalu membalikkan botol minum untuk mendapat bayaran lima sen. Aku juga berjalan sejauh tujuh mil melintasi kota hanya untuk mendapat makan di kuil hari Krishna. Begitu katanya. Dia begitu menyenangi kelas kaligrafi, sehingga dia mengikuti kelas tersebut. Aku mempelajari tulisan serif dan sans serif memvariasikan jumlah spasi antar kombinasi huruf yang berbeda, dan belajar membuat tipografi yang bagus. Tipografi yang indah, bersejarah, dan bernilai seni yang bahkan menurutku tidak dapat dipahami oleh ilmu pengetahuan. Itu sangat menakjubkan untukku. Awalnya, dia belum merasakan manfaat dari kelas yang dia ikuti tersebut, hingga akhirnya dia bertemu dengan teman lamanya, yaitu Steve Wozniak. Mereka sepakat untuk merancang desain komputer pertama mereka yang dikenal dengan Macintosh. Steve menuangkan apa yang dia pelajari di kaligrafi tersebut ke dalam komputer buatannya, hingga ia membuat komputer dengan tipografi yang indah. Disitulah pertama kali dia merasakan manfaat dari apa yang dia minati. Perkembangan komputer buatannya bersama Steve Wozniak dimulai dari garasi rumahnya. Dia memulainya di umur 20 tahun, hingga 10 tahun setelahnya, Apple menjadi perusahaan senilai 2 miliar dolar dan memiliki 4.000 karyawan. Namun, semua yang ia usahakan, semua yang ia fokuskan, semua yang ia kerjakan, hilang. Dia dikeluarkan dari perusahaan yang ia dirikan sendiri. Dia dikeluarkan dari Apple. Waktu itu di umurnya yang 30 tahun, ia berselisih paham dengan rekan kerjanya, dan Dewan Direksi Apple tidak memihak padanya dia kemudian dipecat seketika itu ia merasa hancur semua yang ia kerjakan musnah sudah semuanya hilang selama beberapa bulan ia berada dalam keterpurukan. ia merasa sebagai seorang pecundang hingga ia ingin kabur dan menyerah terhadap masalah ini hingga suatu waktu ia menyadari satu hal ternyata dia masih mencintai apa yang dia lakukan dia masih senang dengan apa yang ia telah kerjakan Pemecatan itu tidak merubah minatnya sedikit pun. Hingga ia menyadari bahwa dipecatnya dia dari Apple adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Dia memutuskan untuk memulai lagi. Memulai dari awal lagi. Lima tahun berjuang untuk memulai kembali. Dia sudah berhasil membangun dua perusahaan ternama. Next dan juga Pixar. Ya, Pixar. Pixar adalah pencipta film animasi komputer pertama di dunia. Dan animasi itu adalah Toy Story. Pixar sekarang dikenal sebagai studio animasi tersukses di dunia. Sehingga akhirnya Apple membeli Next. Dan Steve Jobs kembali ke Apple. Next kemudian menjadi pembaruan bagi karya Apple yang bermunculan di kemudian hari. Steve kemudian berpikir, Andai saja ia tidak dipecat oleh Apple, Ia tidak akan pernah menjadi sebesar ini. Semua ini tidak akan pernah terjadi padanya andai saja Apple tidak memecatnya. Terakhir, Berkata dalam pidatonya, "Terkadang hidup mengejutkanmu. Jangan pernah kehilangan kepercayaan. Aku yakin, apa yang membuatku maju adalah apa yang aku cintai." Saya merasa Anda adalah seorang tokoh yang sudah ketahuan siapa Anda, tetapi saya menemukan kontroversi di balik seorang Bob Sadino. Anda dalam buku yang saya baca tidak percaya namanya rencana. Anda berdoa kalau bisa masuk neraka. Anda berharap jadi miskin. Apa tujuan Anda melakukan itu semua? Sebetulnya sebelum saya jawab ya saya mau tanya sama di balik. Kalau Anda berdagang itu hmm. ya apa yang Anda cari? Biasanya rata-rata. Nah, nah, ya. hmm. Kalau saya bilang sama Indi saya dagang cari rugi itu masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Masuk akal, masuk akal Indi, saya lanjutkan ya. Yeah. Orang dagang cari untung tuh untung terus nggak? Kalau oh, biasa untung terus. Yeah. terus. Tadi Ombo bilang Ombo jalan cari rugi rugi terus enggak? Saya nggak tahu. Kan sama aja, Indi sebetulnya, du. tuh. <tuh> Bener nggak mungkin saja itu tidak sama dengan arus utama atau mainstream sadar, tapi apa saya orang harus normal, gitu. apa saya harus ikut orang-orang itu saya punya kepemimpadian sendiri hmm. saya adalah orang yang merasa memiliki satu aset yang luar biasa tinggi nilainya apa itu? kebebasan meridum kalau anda kemudian bergerak dalam bidang bisnis anda sudah terbukti di situ berhasil tapi anda bilang tidak punya rencana lalu ketika anda melakukan itu semua tanpa rencana, ya rencana itu ya rata-rata untuk adik-adik ini kan sifatnya teoritis sekali katanya. Padahal datangnya rencana, datangnya rencana tidak harus selalu dari otak ke kertas dan sebagainya. Kita bisa juga tiba-tiba mata kita melihat sesuatu kemudian kita lakukan. Contohnya, saya pulang dari Eropa ke Indonesia. Mata saya lihat tuh, telur di sini kok beda sama telur di sana ya. Secara spontan, saya ambil secara kertas, nyuri surat sama teman-teman. Eh, tolong dong kiriman ayam-ayam yang bisa bertelur, tanpa saya tahu ayam apa itu. Tapi bedanya di Eropa, majalah-majalah kejuruan tuh banyak sekali. Kemudian dengan bersama-sama Anda kirim anak-anak ayam, tolong kirimkan majalah kejuruan, majalah tentang memelihara ayam. Saya belajar dari majalah itu. Tidak belajar bisnis ya? Ah itu apa sih Ndi? Jual telur mesti belajar bisnis. Orang mau jual telur belajar bisnis. Itu namanya gila ini. Kapan <tuk> mau jual mau jual telur harus <tuk> belajar bisnis kan? Nanti dimarahin sama konsultan konsultan bisnis loh. Ya saya nggak pergi pernah terus. Konsultan apa sih artinya Ndi? Tempat orang Semua konsultan itu dia memberikan konsultasi kepada orang yang dia sendiri tidak bisa lakukan Dia jadi konsultan <laughs> Kalau dia bisa lakukan dia gak bisa lakukan <laughs> Itu pelurgan konsultan buat saya Dia gak bisa <laughs> Apakah juga sebuah kecelakaan Kalau misalkan sebelumnya Pak Bob pernah menjadi karyawan Unilever Kemudian pernah menjadi karyawan sebuah pelayaran Sempat tinggal di luar negeri bertahun-tahun dan sekarang jualan ayam. Ya, <tuh> begini Nindi. Sebelumnya kehidupan saya itu sangat nyaman di. Saya mau apa hari ini juga saya bisa pak punya. Saya pulang ke Indonesia 3 bulan, saya masih bekerja pada perusahaan itu. Satu malam saya bilang sama istri saya, ma, besok saya mau kerja. Tiba-tiba ngomong begitu? Tiba-tiba ngomong gitu? Besok saya jadi supir taksi. Nah, saya sudah taksi itu betul saya nggak punya uang. Saya juga nggak mikir panjang. Saya jadi bangun bangunan di Kemang Gajinya 100 rupiah per hari. Makan gado-gado telur, gado-gado telur. Gado. Setahun ini. Nanti sampai pada akhirnya saya cuma saya mulai lihat loh, dikeluar nih beda. Nah, itulah saya mulai tuh di situlah saya yang namanya mulai usaha tuh di situ. Keluar keluar lima kilo istri bawa 2 kilo, saya bawa 3 kilo. dia kecilnya kanan, ngetuk rumah pintu orang di kemang tidak ada satupun orang Indonesia yang mau beli telur saya eh, telur ayam saya <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Aduh, yang beli siapa dong? Kalau akhirnya di kemang tuh udah ada beberapa orang asing cukup hmm. banyak ya begitu hmm. ketuk pintu rumah orang asing udah, dia langsung beli nah disitulah awal sebetulnya usaha saya kelas seminggu kita mengatakan telur bilang, udah deh, Bob, kamu di rumah aja kan saya datang ke rumah kamu Nah di situ dia nanya Bob garamnya dong Bob bericanya dong Bob ininya itu aduh, jadilah toko gitu rumah kita yang 50 meter persinggi jadi warung. Saya pernah baca juga Pak Bob ketika berjualan telur itu dalam telurnya diisi anggrek ah, itu kreativitas. Jadi saya tahu di Eropa Amerika nilai sebuah anggrek begitu tingginya orang beli anggrek hanya untuk dipersembahkan kepada pacarnya, ya. Bukan mawar nih, bukan mawar, anggrek, bahas sekali. Jadi di setiap kilo telur dulu tuh nggak nggak seperti gini, buku saya pakai kantong plastik ya. Saya cantumkan sekuntum anggrek. Je. Wah, sampai itu tersebar seluruh dunia. Kamu kalau beli telur di Indonesia, jangan tuan jelas telur, cuma saya aja. <tuh> kan? <tuh> yang kasih anggrek ya, itu kalau beli telur di kamu dapat anggrek. dari situlah popularitas kita mulai tersebar. Ada tahun 70 puluh pada tahun tujuh puluh jadi saya orang pertama yang memperkenalkan telur kepada bangsa ini hebat kan Di? ini yakin nih klaimnya nih? ada cek ya? ngomong-ngomong oh. ya. pada saat jualan telur sudah serangan pendek yang iya sudah serangan pendek yang pasti karena saya melihara ayam Hadi. Anda bisa bayangkan kan pagi-pagi saya dan ibu harus kasih makan ayam nanti buang kotoran-kotoran ayam Nah, ketika saya sudah beberapa minggu kemudian saya melihat ayam petelur Sudah itu saya mencapkan ayam yang bisa dimakan dagingnya, adalah ayam pedaging kan mm -hmm. Yang namanya saya nggak tahu apa, dulu saya nggak tahu Nah, disitu lagi-lagi saya jadi orang pertama yang memperkenalkan telur dan ayam Untuk orang Indonesia dan bangsa ini <tuk> Wow! Saya tertarik ketika Pak Bob sudah bercelana pendek, pernah diusir sama DPR. Ya iyalah, Ali. Padahal sudah memperkenalkan telur ke orang Indonesia, memperkenalkan ayam pedaging ke orang Indonesia. Karena DPR juga punya kuping, jadi dia mau dia panggil saya supaya cerita gitu loh. Hmm. Apa kemajuan-kemajuannya hmm. Bob Sadino. Acaranya jam 8 pagi, saya tungguin kok belan-belan aja nih, jam 9 belan-belan aja nih. Hmm nah sudah itu mau jam 10 ada orang, salah seorang gitu, datang ke saya, tak, Bob tadi kemarin naik apa? enggak hmm. mobil ya? bisa pulang lagi enggak? enggak apa ganti baju Gi <laughs> wah wartawannya enggak? wah saya diubah sama wartawan besok paginya orang yang pro dan kontra ribut yang koran yang kontra bilang Bob Samio adalah orang melecehkan. yang paling kurang ajar melecehkan hmm. rumah terhormat yeah. Indonesia, dan sebagainya, dan sebagainya Dia datang berkelana pendek, tidak tahu Sopan, sampel, itu sebagian orang bunyi gitu Sebagian orang yang terus saya, dia bilang apa? Loh, Bob dipanggil, dia datang dong Sama pakaian dinasnya <laughs> Cuman ada bedanya Bob Sadino pakaian-pakaian dinas, pakai duitnya sendiri Oh BPR pakai pakaian dinas, duit negara, duit negara. <laughs> Bayer Zemotoren atau yang biasa disebut BMW, adalah perusahaan multinasional Jerman yang memproduksi mobil dan motor Pada mulanya perusahaan ini didirikan pada tahun 1916 sebagai produsen mesin pesawat terbang BMW memiliki kantor pusat di Munich, Jerman, dan memproduksi kendaraan bermotor di Jerman, Brasil, Cina, India, Afrika Selatan, Inggris, Amerika Serikat, dan Meksiko BMW mempunyai catatan sejarah yang signifikan di dalam olahraga motor, terutama dalam Formula One dan mobil sport. Pada tahun 2015, BMW adalah produsen kendaraan bermotor terbesar ke-12 di dunia dengan produksinya yang mencapai 2 juta lebih kendaraan. Dan berikut ini adalah sejarah BMW selengkapnya. Sebenarnya nama perusahaan BMW awalnya adalah Bayerische Flugzeugwerke yang didirikan pada tahun 1916 baru pada tahun 1922 perusahaan ini berganti nama menjadi Bayerische Motor Worker yang disingkat BMW perusahaan ini didirikan oleh tiga orang yaitu Camillo Castiglioni Franz Josef Buch dan Carl Repp produk pertama dari BMW adalah mesin pesawat yang diberi nama BMW 3A yang digunakan oleh pesawat-pesawat tempur Jerman Kemudian setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, laju bisnis BMW tetap berjalan, tetapi bukan mesin pesawat yang mereka produksi. Kali ini mereka memproduksi mesin sepeda motor, peralatan pertanian, barang-barang rumah tangga, dan rem api. BMW baru memproduksi sepeda motor pertamanya di tahun 1923, dan produk tersebut diberi nama BMW R32. BMW menjadi produsen mobil pada tahun 1928. Mobil pertama yang dijual sebagai BMW adalah Dixi Ribeck, yang juga disebut BMW 3/15. Hal ini terjadi karena BMW mengakuisisi sebuah produsen mobil yaitu Automobilwerk Eisenach. Di sepanjang tahun 1930-an, BMW memperluas jangkauan pasarnya dan mulai memproduksi mobil sport dan mobil mewah. Produk utama dari BMW adalah mesin pesawat terbang, sepeda motor, dan mobil. Tapi setelah Perang Dunia II berlangsung, BMW berkonsentrasi pada produksi mesin pesawat tempur, sedangkan produksi mobil berhenti total. Dan mereka menerapkan sistem kerja paksa yang tenaganya mereka ambil dari tahanan di kamp konsentrasi. Saat terberat bagi BMW terjadi ketika pabrik-pabriknya dipembadir oleh sekutu selama perang dan mereka dilarang memproduksi kendaraan bermotor atau pesawat terbang setelah perang usai. Oleh karena itu, untuk mempertahankan perusahaan, mereka mencoba bertahan dengan memproduksi pot, wajan, dan sepeda Dan akhirnya pada tahun 1948, BMW memulai kembali memproduksi sepeda motor Lalu BMW kembali memproduksi mobil di Bavaria pada tahun 1952 Dengan membuat sedan mewah bernama BMW 501 Pada tahun 1994, BMW membeli Rover Group namun pengambil alihan itu tidak berhasil dan menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi BMW. Pada tahun 2000, BMW menjual sebagian besar merek Rover dan hanya mempertahankan merek Mini. Pada tahun 1998, BMW juga memperoleh hak atas merek Rolls-Royce dari Vickers PLC. Kemudian di tahun 2018. BMW tercatat memproduksi 2,5 juta kendaraan dan menghasilkan pendapatan sebesar 97,48 miliar euro. Nama perusahaannya Toyota Motor Corporation. Presiden dan perwakilan direktur adalah Akio Toyoda. Toyota Motor Corporation didirikan pada September 1933 sebagai divisi mobil pabrik Moon otomatis Toyota Divisi mobil perusahaan tersebut kemudian dipisahkan pada tanggal 27 Agustus 1937 untuk menciptakan Toyota Motor Corporation seperti saat ini Berangkat dari industri tekstil, Toyota menancapkan diri sebagai salah satu pabrik otomotif yang cukup terkemuka di seluruh dunia. Toyota merupakan pabrikan mobil terbesar ketiga di dunia dalam unit sales dan net sales. Pabrikan terbesar di Jepang ini menghasilkan 5,5 juta unit mobil di seluruh dunia. Jika dihitung, angka ini ekuivalent dengan memproduksi satu unit mobil. Dalam 6 detik Hebat kan? Toyota sendiri didirikan oleh Sakichi Toyoda Sakichi Toyoda adalah seorang penemu dan industrialis Jepang Ia dikenal di dunia sebagai pendiri Toyota Perusahaan otomotif terbesar di dunia yang dilahirkan di Kosai Shisuka. Gigi Toyoda lahir pada bulan Februari 1867 di Shizuoka, Jepang Pria ini dikenal sebagai penemu sejak berusia belasan tahun Toyoda menghabiskan hidupnya mempelajari dan mengembangkan perakitan tekstil Dalam usia 30 tahun, Toyoda menyelesaikan mesin tenun berkat kegigihannya mengantarnya mendirikan cikal bakal perakitan Toyota yakni Toyota Automatic Loom Works LTD pada November 1926 Di sini hak paten mesin tekstil otomatisnya kemudian dijual kepada Platt Brothers dan CU LTD dari Inggris Britania Raya Hasil penjualan paten dijadikan modal pengembangan divisi otomotif. Mulai tahun 1933, ketika Toyota membangun divisi otomotif, tim yang kemudian banyak dikendalikan oleh anaknya Kichiro Toyota tiada henti menghasilkan inovasi-inovasi terdepan di zamannya. Semangat inovasi Kichiro Toyota tidak pernah redup, Toyota kemudian berkembang menjadi penghasil kendaraan tangguh di era 1990-an. Toyota sibuk mengembangkan permodalan termasuk memasukkan perusahaan di lantai bursa di Tokyo, Osaka, dan Nagoya. Toyota tidak hanya dikenal melalui Toyota Land Cruiser Mereka juga mengembangkan model yang menjadi favorit dunia Sedan kecil lewat Corolla Yang memulai debutnya pada tahun 1966 Sedan mungil generasi awal ini memakai penggerak belakang Mengubah tatanan sedan bongsor yang populer saat itu Menuju arah sedan yang kompak, irit dan ringkas Memasuki tahun 1975, Corolla masuk dalam unit generasi ketiga dan terjual lebih dari 5 juta unit Hal yang menakjubkan ini masih kokoh hingga sekarang Mesin mobil Corolla ini kemudian digunakan di Indonesia sebagai mesin untuk kendaraan niaga keluarga serbaguna. Toyota Kijang Generasi awal yang dikenal sebagai Kijang Buaya Logo Toyota terdiri atas tiga elips yang berbentuk T Yang menunjukkan komitmen timnya pada masa depan Toyota selalu bekerja sama untuk mendapatkan sesuatu yang maksimal. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap pekerja Toyota, baik pemimpin ataupun bawahan, memiliki peran yang sama. Pentingnya untuk meningkatkan produktivitas Toyota dan mempunyai beban kerja yang sama untuk meningkatkan tingkat perekonomian Toyota dikarenakan solusi yang didapat secara Bersama-sama. Hebat kan? Toyota? Baik kawan. Jangan lupa ya. Untuk selalu dukung channel kami. Dengan cara like, subscribe, and comment. Thanks for watching. satu restoran cepat saji yang ada di dunia ini dengan lebih dari 36.000 gerai di lebih dari 100 negara Kentang goreng dan burgernya sangat enak dan disukai hampir seluruh orang yang mencicipinya Dan mungkin para sahabat yang suka makan di Mcdonald sudah merasa tahu banyak tentang franchise yang satu ini Tapi tunggu dulu, sebelum memesan makanan selanjutnya di Mcdonald ada beberapa hal yang perlu sahabat ketahui dan salah satunya yaitu hal yang disembunyikan McDonald kepada pelanggan mereka. Karena McDonald tidak akan pernah membusuk. Seperti dikutip dari BBC Indonesia, pada tahun 2009 McDonald menutup semua gerainya yang berada di Islandia. Mendengar kabar tersebut, seorang pemuda segera membeli kentang goreng dan burger McDonald untuk yang terakhir kalinya muda tersebut menyimpan makanan itu hingga lebih dari 10 tahun. Dan mengejutkan, mewujudkan, kentang goreng dan burger yang dibelinya 10 tahun yang lalu itu hanya mengkerut dan tidak membusuk sama sekali. Bagaimana menurut sahabat kalau ada makanan yang tidak pernah membusuk? Apa yang sebenarnya terjadi? Hal ini bisa saja karena makanan telah dicampur oleh zat kimia tertentu. Atau mungkin karena mengandung banyak lemak. Sehingga memiliki kelembapan yang rendah. Jadi, saat makanan dibiarkan begitu saja, jamur tidak akan tumbuh. Yang berarti, makanan McDonald tidak akan pernah membusuk. Di balik rasa burger dan kentang gorengnya yang disukai oleh hampir semua orang, ternyata rasa asli dari makanan ini sebenarnya biasa-biasa saja. Tetapi, dengan menggunakan bahan kimia tertentu, makanannya menjadi sangat lezat. Hal ini tentunya sangat tidak enak untuk didengar. Setiap makanan di McDonald, dipenuhi oleh bahan kimia seperti penyedap rasa yang tentunya memiliki efek kecanduan bagi yang makannya Pikirkan lagi, jika sahabat sangat suka makan di tempat ini, apakah karena rasanya yang benar-benar enak, atau karena sesuatu hal yang lain? Bumbu yang digunakan dalam setiap makanan di McDonald's telah dicampur dengan monosodium fosfat, asam natrium pyrofosfat, asam sitrat, dan bahan pengawet. Sayur dan buah yang dimasukkan ke burger dan sebagainya, juga telah dicampur dengan propylene glycol. Hal ini bertujuan untuk membuat sayur dan buah tetap segar dan Zat Zad adiktif yang paling umum ditemukan dalam makanan di tempat ini adalah kalsium silika, yang merupakan bubuk putih yang digunakan untuk mencegah semen dan genteng dari pengerasan dini. Jika sahabat pernah makan nugget ayam di McDonald, jangan berpikir itu adalah daging ayam sungguhan, karena lebih dari setengah dari nugget ayam ini telah dicampur dengan bahan-bahan yang lain, seperti bahan yang namanya TBHQ. Bahan ini sangat banyak terkandung dalam naga tayang mereka. Hal ini berguna untuk bahan pengawet dan juga untuk menimbulkan rasa segar pada saat naga dikonsumsi. Jika dimakan dalam jumlah yang sangat besar, TBHQ terbukti menyebabkan berkurangnya daya penglihatan dan gagal ginjal. Selain bahan-bahan tersebut, ada bahan yang umumnya digunakan oleh pabrik manufaktur untuk membuat busa stereofol yaitu azodicarbonaik bahan statis ini digunakan oleh McDonald untuk memutihkan roti mereka. Pendiri asli McDonald dicampakkan setelah Frances McDonald berkembang pesat. Richard and Maurice McDonald adalah pendiri sekaligus penggagas makanan cepat saji McDonald yang pertama. Restoran cepat saji ini didirikan pada tahun 1940. Pada awalnya McDonald hanya memiliki satu cabang. Richard dan Maury bersaudara mencoba mengembangkan usaha mereka yang awalnya satu cabang menjadi beberapa cabang lainnya tetapi semuanya gagal karena kontrol kualitas tidak terjaga kentang goreng dan burger McDonald yang awalnya sangat lezat berubah menjadi acak-acakan Richard dan Maury bersaudara memang pintar dalam membuat restoran yang mampu menyelesaikan pesanan dalam waktu yang singkat tetapi mereka bukanlah orang yang terlalu pandai dalam mengatur hal dalam skala besar McDonald berkembang pesat setelah dikelola oleh Ray Kroc. Ray Kroc adalah seorang penjual mesin milkshake. Ray adalah seorang yang gigih dalam berjualan. Bahkan dia menawarkan mesin milkshake dari perusahaannya dari restoran ke restoran. Dan pada suatu hari, Ray mendapatkan pesanan 8 mesin milkshake dari restoran McDonald. Padahal Ray tidak pernah menawarkan mesin milkshake-nya kepada McDonald. Karena jumlah pesanan yang banyak, Ray akhirnya berkunjung ke McDonald. Dan sampainya di McDonald's Ray mencoba pesan satu burger dan petang goreng Dalam 30 detik Pesanan Ray langsung siap Ray sangat terkejut dengan pelayanan restoran yang secepat itu Karena di restoran pada umumnya Butuh waktu 15-30 menit Sebelum pesanan selesai Ray juga mengatakan Bahwa burger yang baru dia beli itu Merupakan burger yang paling enak yang pernah dia makan Setelah bertemu dengan pemilik restoran Richard dan Maurice McDonald Yang menunjukkan dapur mereka Ray sangat terkejut dengan cara makanan dibuat. Semuanya sangat cepat dan efisien. Setiap pekerja melakukan tugas seperti pekerja pabrik. Membuat satu bagian dan bagian berikutnya akan dikerjakan oleh pekerja yang lain. Ray sangat terkesan dengan cara pembuatan dan penyajian makanan seperti itu. Beberapa kali Ray mengajukan kepada Richard dan Maurice McDonald bersaudara untuk membuat bisnisnya menjadi franchise. Tetapi ditolak. Karena masalah standar quality Richard dan Maurice bersaudara beranggapan bahwa sulit untuk mengontrol kualitas kalau membuka banyak cabang. Lebih baik mempunyai satu restoran yang bagus daripada punya 15 cabang tetapi asal-asalan, kata Richard. Lagi pula, Richard dan Maurice pernah melakukannya dan gagal. Karena dapur cabang McDonald yang mereka buat sangatlah jorok dan burgernya rasanya tidak enak karena tidak di bawah kontrol mereka. <tik> Walaupun sempat ditolak beberapa kali oleh Richard dan Maurice, akhirnya proposal Ray Kroc untuk membuat franchise restoran McDonald dikabulkan dengan syarat semua kegiatan dan kontrol kualitas dilakukan oleh Richard dan Maurice McDonald bersaudara. Pada awal berdirinya franchise McDonald, sebenarnya jabatan Ray Kroc masih berada di bawah Richard dan Maurice. Tetapi setelah kerja keras Ray Kroc selama bertahun-tahun, franchise yang dikelolanya maju besar hingga memiliki ratusan cabang di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Dengan berkembangnya franchise McDonald tersebut, peran Richard dan Maurice McDonald bersaudara mulai disepelekan oleh Ray Kroc. Dia mulai mengotak-atik standar yang telah dibuat oleh Richard dan Maurice. Puncaknya adalah ketika Ray Kroc menyebut bahwa dialah yang memulai restoran McDonald tanpa menyebut peran dari Richard dan Maurice bersaudara pada saat diwacara oleh wartawan nasional di Amerika Serikat. Richard dan Maurice bersaudara yang membaca berita tersebut marah besar dan segera menelepon Ray meminta Ray untuk mengklarifikasi berita tersebut. Dalam dialognya di telepon, Ray menjawab bahwa dia tidak mau mengklarifikasi berita tersebut dan menyebutkan bahwa Richard dan Maurice berpikir terlalu kecil dan hanya memiliki satu cabang kecil. Sedangkan aku memiliki lahan di mana franchise McDonald didirikan lebih 17 negara bagian. Richard dan Maurice McDonald bersaudara berencana menggugat Ray Kroc ke pengadilan. Tetapi setelah Maurice McDonald masuk rumah sakit karena sakit diabetes, akhirnya mereka menerima tawaran cek kosong yang diberikan oleh Ray Kroc, yang artinya mereka bisa meminta berapa saja asal jangan membawa perkara ini ke pengadilan dan mengakui McDonald sebagai miliknya Ray Kroc. Richard dan Maurice McDonald bersaudara meminta uang sebesar 2,7 juta dolar, satu persen royalti dari total keuntungan bersih, dan cabang di San Bernardino, cabang pertama yang mereka rintis dengan susah payah. Tetapi yang namanya Rekro, dia hanya memberikan 2,7 juta dolar dari permintaan Richard dan Maurice McDonald bersaudara. Royalti sebesar satu persen dari keuntungan hanya disepakati dengan jabat tangan karena Ray beralasan, bahwa hal itu tidak termasuk ke dalam kontrak pada saat investor membeli franchise restoran. Dan yang lebih menyedihkan, cabang pertama McDonald yang mereka rintis sejak tahun 1940-an itu harus mereka berikan kepada Ray Kroc. Dan mereka tidak boleh menggunakan nama McDonald dalam bisnis mereka karena sudah menjadi hak paten dari Ray Kroc. Setelah Ray menyerahkan 2,7 juta dolar yang diminta, Richard McDonald bertanya kepada Ray, pada hari pertama kita bertemu, aku mengajakmu berkeliling. Kami menunjukkan semuanya kepada Ray. Seluruh sistem, kami menunjukkan rahasia kami. Kami terbuka. Lalu kenapa kamu tidak membuka yang baru dengan nama yang berbeda? Ray menjawab, pasti aku akan gagal. Bagaimana mungkin, kata Richard. Kau pasti pernah mendengar seorang karyawan atau koki yang sudah tahu segalanya dari sebuah restoran, lalu membuka yang baru tetapi versi mereka. Aku tanya pada Mr. Richard, berapa persen dari mereka yang berhasil? Banyak di antara mereka berhasil mendirikannya, kata Richard. Tapi apakah sebesar McDonald, tanya Ray? Pasti tidak akan pernah dan tidak akan mungkin. Karena mereka kekurangan hal yang istimewa. Bahkan kalian berdua juga tidak menyadarinya. Ini bukan hanya masalah sistem, ini masalah nama, nama yang tersohor. McDonald Terdengar begitu sangat Amerika, coba aku buka saja dengan nama Croc, pasti tidak akan ada yang mau makan di situ. Tetapi McDonald terdengar sangat indah. Setelah terpaksa memberikan restoran McDonald cabang pertama kepada Ray, Richard dan Maury McDonald bersaudara mencoba untuk membuka gerai baru di depan restoran McDonald yang telah diambil alih. Tetapi dalam waktu kurang dari satu tahun, mereka tutup karena kalah saing. Di satu sisi, Ray memang seorang pekerja keras. Tetapi di sisi lain, banyak tipu muslihat yang dimainkan. Royalty sebesar 1% dari keuntungan bersih dari setiap gerai McDonald tidak pernah dibayarkan. Kalau dihitung dari keuntungan bersih perusahaan, nilainya sekitar 100 juta dolar per tahunnya. Atau sekitar 1,5 triliun rupiah per tahunnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu suka video ini, silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dijirikan pada tanggal 24 Februari 2009 oleh mantan pegawai Yahoo, yaitu Brian Acton dan Jan Koum. Dengan modal 400.000 dolar, kaum berdiskusi dengan Alex Wisman tentang penyakitan dengan Store yang baru seumur jago. Wisman kemudian mempertemukan kaum dengan pengembang aplikasi iPhone dari Rusia yang bernama Igor Solomennikov. Mulanya WhatsApp masih banyak masalah. Saat dicoba aplikasi ini selalu gagal. Kondisi itu membuat Chrome ingin menutup perusahaannya dengan kembali bekerja. Namun, Brian Action muncul menyemangati dengan bertahan beberapa bulan lagi. Setelah melewati fase beta cukup panjang, akhirnya pada bulan November 2009, WhatsApp resmi memiliki di App Store. Awalnya WhatsApp hanya ekosistem ada di App Store. Hingga selama beberapa tahun kehadiran WhatsApp semakin dicintai pengguna, bahkan 2013 WhatsApp mulai memiliki 400 juta pengguna aktif. Pada 19 Februari 2014, Facebook mengakuisisi WhatsApp sebesar 19 miliar USD. Ini merupakan salah satu akuisisi terbesar hingga saat ini. Kemudian, pada 18 Januari 2016, salah satu pendiri WhatsApp mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi mengubatkan biaya berlangganan tahunan sebesar 1 USD kepada pengguna dalam upaya untuk menghilangkan penghalang yang dihadapi oleh pengguna kartu kredit. Ia juga mengatakan bahwa aplikasi tersebut tidak akan melakukan Manapun, dan bahwa ia akan memiliki fitur-fitur baru seperti kemampuan untuk berkomunikasi dengan bisnis. Hingga saat ini, fitur pada WhatsApp sudah sangat sunyi. Aplikasi ini bisa digunakan untuk berkirim gambar, video, suara, video call, panggilan grup, dan banyak lain. Namun, beberapa kasus penyerangan kepada WhatsApp juga sering terjadi. Pada 2017, salah satu dari WhatsApp brand yang memilih mundur dan memulai bisnisnya sendiri dan mengembangkan signal dan kamu juga mensupport pada April 2018 dan saat ini WhatsApp dikepali oleh Chris Daniel. Tahukah kita bahwa WhatsApp menjadi aplikasi chat paling populer saat ini? Aplikasi ini kabarnya digunakan oleh satu miliar pengguna seluruh dunia. Bahkan menurut laporan Sensor Tower, WhatsApp menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh di Play Store dan App Store selama 2019. Night, Facebook from I went to dokes with my friend KX and I remember telling him clearly that I was excited to help connect the Harvard community, but one day someone would connect the whole world. The thing is, it never even occurred to me that that someone might be us. We were just college kids. We didn't know anything about that. There were all these great big technology companies with all these resources and I just assumed one of them would do it. But this idea was so clear to us that all people want to connect. Today, I want to talk about purpose. One of my favorite stories is when JFK went to go visit the NASA Space Center and he saw a janitor holding a broom and he asked him what he was doing and the janitor replied, Mr. President, I'm helping put a man on the moon. Purpose is that feeling that you are a part of something bigger than yourself that you are needed, and that you have something better ahead to work for. Purpose is what creates true happiness. My hope was never to build a company. I wanted to have an impact. And as all these people started joining us, I just assumed that that's what they wanted to do too. A couple years in, some big companies wanted to buy us. I didn't want to sell. I wanted to see if we could connect more people. And we were building the first version of Newsfeed at the time, and I thought, we could just launch this. We could change how we all learned about the world. Nearly everyone else wanted to sell, and it tore our company apart. After one particularly tense argument, one of my close advisors told me if I didn't agree to sell the company right now, I would regret that decision for the rest of my life. Relationships were so frayed that within a year or so, every single person on our management team was gone that was my hardest time leading facebook i believed in what we were doing but i felt alone i wondered if i was just wrong an imposter a, a 22 year old kid who had no idea how things actually work That a lot of you are going to have your own stories just like this. A change in the world that seems so clear that you are sure someone else is going to do it, but they're not. You will. But be prepared to be misunderstood. Anyone working on a big vision is going to get called crazy, even if you end up right. Anyone taking initiative will always get criticized for moving too fast. Because there's always someone who wants to slow you down. Anyone taking on a complex problem is gonna get blamed for not fully understanding it, even though it's impossible to know everything up front. Let me tell you a secret. No one does when they begin. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just. If I had to know everything about connecting people before I got started, I never would have built Facebook. In our society, we often don't take on big things because we're so afraid of making mistakes. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems games, study tools and music players, and more. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyonce, Had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail. Siapa yang tak mengenal Instagram? Semua kalangan kini telah memiliki akun platform yang satu ini. Tapi hanya sedikit orang yang tahu cerita awal mula berdirinya salah satu sosial media terbesar ini. tahun 1983 di kota Holliston di Amerika Serikat Sepasang kekasih, Douglas dan Diany melahirkan anak bernama Kevin Systrom Ayah Kevin bernama Douglas bekerja sebagai ketua sumber daya manusia Sementara ibunya bekerja sebagai makhluk eksekutif Kevin bersekolah di SMA Middle Sex School tak ada yang istimewa Kevin bersekolah layaknya anak pada umumnya yang bermain, belajar, atau bahkan pacaran Setelah lulus dari SMA ia melanjutkan kuliah di kampus yang populer di Amerika Serikat Stanford University Di sana dia mengambil jurusan Management Science and Engineering Saat masih berkuliah Kevin sudah sangat lahir dalam dunia pemrograman. Ia sempat magang di perusahaan bernama Odeo, dan ketika ia sudah lulus, Kevin bekerja di perusahaan tak sasa asal Amerika yaitu Google. Kevin dipercaya menjadi manajer pemasaran produk Google. Produk-produk yang dipasarkan ialah Gmail, Google Calendar, Google Docs, dan juga Spreadsheet. Tak lama bekerja di Google, ia memutuskan berhenti dan memilih bekerja di suatu perusahaan startup. Perusahaan baru tempat ia bekerja adalah Nextop, yang baru dirintis dan ditumbangkan oleh beberapa mantan karyawan Google. Walaupun pekerjaannya adalah bagian pemasaran, namun Kevin juga sering mengeluarkan ide-ide nya di bidang pemrograman. Setelah Kevin berpindah-pindah tempat bekerja, dan berbagai jenis startup telah ia coba, dan sekarang ia merasa bahwa bekal yang ia miliki telah cukup berdasarkan apa yang telah ia dapat dari perusahaan-perusahaan sebelumnya. Lalu, ia memeranikan diri untuk memulai mendirikan startup miliknya sendiri. Ia akhirnya membuat aplikasi yang diberi nama Burn-Burn, ya, sedikit sulit, bukan? Burn, burn dan inilah cikal bakal Instagram yang sering kita gunakan saat ini. Cik Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas awal mulanya YouTube berdiri. Siapa sih yang tidak kenal dengan YouTube? Apalagi anak muda sekarang hari-hari nonton YouTube. Soalnya mau life malas banget rebutan sama orang rumah ya kan? Mungkin di antara kita ada yang hanya menjadi pengguna saja dan tidak tahu sejarahnya dari YouTube itu sendiri. Tapi tidak ada salahnya juga jika kita tahu awal mulanya YouTube berdiri. Youtube berdiri pada tahun 2005, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2005 yang didirikan oleh tiga orang mantan pegawai Paypal yang bernama Steph Chen, Kate Hurley, dan Jawad Karim. Tiga orang mantan karyawan Paypal, Steph Chen dan Karim pernah menekuni studi mereka di bidang sains Computer yang ada di University of Illinois, dan Ken Hurley melakoni studinya di bidang desain yang ada di India University of Pennsylvania. Tempat pertamanya yang mereka pakai untuk bekerja sama yaitu di atas sebuah pizzeria dan restoran Jepang yang ada di daerah California. YouTube berkembang sangat pesat walau baru beberapa bulan saja dan sebenarnya berdirinya YouTube dibantu oleh para angel investor seperti ya. Sequoia Capital yang telah menginvestasikan uang yang sebesar 3,5 juta dolar US. Seorang mantan CEO, Paul, juga ikut bergabung di YouTube tidak lain dia adalah Reloh Bota yang juga merupakan partner dari Sekoyoya Ipo, -Ipo. Ada Adapun video pertama yang diupload oleh salah satu pendiri YouTube Jawa Karim pada bulan April 2005 yang berjudul Mi Zoo, yang videonya mencatatkan dirinya sedang ada di kebun binatang San Diego. Sejak 2005 YouTube pun hadir di Indonesia perlahan tapi pasti YouTube menyalip popularitas situs-situs yang saat itu terkenal di Indonesia seperti MySpace dan Friendster. Namun, jangan harap YouTube Indonesia saat itu sudah high definition Saya menyajikan konten beragam. Pada masa itu, kebanyakan video di YouTube di Indonesia direkam dengan ponsel atau kamera seadanya. Durasi sebentar dan diunggah dengan mini editing. Contohnya, seperti video pertama Bena Kribo yang dia unggah pada 2006 dan ternyata Bang Bena, youtubers Indonesia Generasi Pertama. Video berjudul Gremannya, Timepiece Space 2 itu cuma berisi bermainan-brand di sebuah pusat permainan yang ada di mall. Awalnya YouTube adalah sebuah situs web independen yang dipegang oleh ketiga orang tadi. Sebelum akhirnya pada tahun 2006 situs YouTube ini dibeli secara resmi oleh Google. Google telah membeli YouTube dalam bentuk saham seharga 1,65 miliar US dollar. Dengan kejadian ini YouTube mempunyai titik sejarah baru dalam perkembangannya. Ada pun perjanjian antara pihak Youtube dengan pihak Google, di antaranya Youtube tetap ingin melanjutkan kegiatan yang secara independen, yang akhirnya disetujui oleh Google dan menjadi akuisisi Google yang terbesar kedua. Kabar nah, menakjubkan lagi bahwa Youtube telah mampu menyajikan 4 triliun video per harinya bahkan bisa lebih. Data ini diambil pada tahun 2012 yang sebelumnya telah dilaporkan mencapai 2-3 triliun perharinya. Sungguh pergerakan sangat cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zaman sekarang gak ada deh yang gak kenal dengan Google Semua orang sekarang familiar dengan Google Kepengen tahu berita terbaru, buka Google Kepengen tahu harga handphone terbaru, buka Google Mau mendownload game, musik, video, buka Google Pokoknya, apa sih yang gak ada di Google? Kalau aku sendiri, menyebutnya dengan mbak Google. Nah, kalau teman-teman semua, menyebut Google dengan apa? Nah, kalian tulis di kolom komentar di bawah. Google dikerjakan oleh Larry Peck dan Sergey Brin pada tahun 1996. Saat itu, kedua mahasiswa pascasarjana di Stanford University itu berkolaborasi mengembangkan mesin pencari bernama Backrap yang dioperasikan menggunakan server di kampus mereka. Pada tahun 1997, Larry dan Sergey mengganti nama Backrap menjadi Google. Gogol merupakan istilah matematika untuk angka 1 yang diikuti oleh 100 angka 0 Nama ini diambil untuk menjelaskan misi Google Dan gudang informasi yang tak terbatas di internet Akan tetapi orang-orang rupanya salah mengeja nama Gogol menjadi Google Dan terlanjur menuliskannya di kotak pencarian Hal itu membuat Larry dan Sergey akhirnya mentok menggunakan nama Google untuk mesin pencari mereka Alaman Google tapi bersih sejak pertama kali beroperasi Larry dan Sergey juga menginginkan mesin pencari dengan antarmuka yang ringkas karena itu pencarian melalui Google dibuat dengan sederhana pengguna cukup menekan tombol enter setelah memasukkan kata kunci pencariannya Hingga kini tampilan homebag Google yang bersih hanya menampilkan logo dan kontak pencarian tetap dipertahankan. Google adalah perusahaan yang paling dikenal sebagai perusahaan digital yang paling besar dan paling penting di dunia. Nah, itulah kisah awal mula berdirinya Google. Semoga cerita ini bermanfaat. Terima kasih. Setiap orang sukses pasti merasakan susahnya berjuang pada perjalanan hidupnya Maka, tidak jarang orang sukses akan berbicara mengenai Seberapa banyak kegagalan yang pernah ia rasakan Dan seberapa berat tantangan yang harus ia hadapi Namun, setiap tantangan yang berat Tidak menjadikan orang-orang sukses tersebut Menjadi dinding besar yang menghalangi langkah mereka Untuk menjadi sukses Salah satu contohnya adalah pendiri perusahaan raksasa air minum Aqua yaitu Pak Tirta Utomo mengawali karir Pak Tirta ini bekerja di perusahaan asing ia banyak tamu dari luar negeri yang berkunjung ke Indonesia nah, dari salah satu tamu tersebut ada yang merasa bahwa air minum yang disajikan tidak enak dan mengakibatkan beberapa dari mereka mengalami sakit perut Maklum saja, air minum yang disajikan saat itu adalah air tanah yang direbus secara tradisional. Nah, dari sinilah ide Pak Tirto untuk membuat air putih kemasan. Karena pada saat itu di Indonesia belum ada yang produksi. Pak Tirto memutuskan untuk mengetahui secara langsung cara membuat air minum kemasan kerja putih Thailand. Setelah dia mengetahui cara membuat air minum kemasan, ia lantas keluar dari perusahaan asing tempat ia bekerja dan mulai mendirikan pabriknya di Bekasi pada tahun 1973 Tepatnya tanggal 23 Februari Dengan nama perusahaan PT Golden Mississippi Produksi dimulai pada Agustus 1974 Dengan produk pertamanya yakni aqua proton raca berukuran 950 mili dan aqua galon yang terbuat dari kaca juga. nama aqua awalnya adalah puritas dan diganti menjadi aqua dengan alasan mudah diucapkan dan mempresentasikan air secara langsung penjualan pada tiga tahun pertama tentu merosot pak Tirto sempat hampir menutup pabrik aqua dikarenakan ketidakjelasan masa depan aqua pada saat itu ia sudah mengeluarkan uang banyak hingga harus keluar dari perusahaan tempat ia bekerja Demi perusahaan buatannya ini Namun yang ia terima adalah penolakan dan cipiran yang bertubu-tubu Namun kemudian beberapa ide gila pun dilancarkan Bukannya menurunkan harga jual malah menaikkan tiga kali lipat di lain sisi, distribusi aqua beralih dari masyarakat biasa ke perusahaan asing Pasar pun mulai terbuka, omset mulai naik Agaknya orang-orang mulai percaya bahwa air minum aqua merupakan air minum kualitas tinggi Dilihat dari harganya, permintaan aqua semakin naik Aqua pun sudah diterima dengan baik oleh masyarakat luas dan telah menjangkau seluruh wilayah indonesia namun kemudian sang pendiri perusahaan ini pun wafat pada tahun 1994 dan merupakan goncangan terbesar karena telah kehilangan sosok besar yang telah memberikan arah perusahaan dan sampai hingga kini produk aqua menjadi produk yang sangat diminati oleh masyarakat indonesia nah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 Torakusu Yamaha meninggal pada tahun 1916 pada usia 64 tahun, selama Perang II ini tidak menghentikan merek tersebut untuk menjadi tolok ukur yang diakui secara global. Ketika Perang Dunia II dimulai, pabrik Nikon Gaki memproduksi baling-baling untuk pesawat tempur Zero, tangki bahan bakar, dan bagian saya Item ini meletakkan dasar untuk diversifikasi yang lebih luas di tahun-tahun pasca perang.